kamu budoyo Rahayu sagung dumadi kalis ing betul nir ing Jumpa lagi bersama kami si berdal berkut putih di channel The SPP TV Sebelum lanjut jangan lupa untuk kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang ilmu pelet berkutub putih berikut adalah pemaparan kami dari tutur nular yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu keterangan burung berkutut di zaman yang sudah modern seperti ini ilmu kaib yang disebut pelet warga Indonesia ternyata diyakini masih digunakan oleh sekelindir orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperdaya seseorang Indoro pasti sering mendengar istilah cinta ditolak dukun bertindak istilah ini menggambarkan penggunaan ilmu pelet untuk memperdaya seseorang terutama kaum wanita dalam tradisi masyarakat Jawa Burung berkutut menjadi salah satu simbol kesempurnaan seorang laki-laki Jawa yang sudah dianggap mapan. Yaitu Wismo artinya rumah, Garwo artinya istri, Turongo artinya kuda, Kukilo artinya burung khususnya burung perkutut, dan curiko, artinya keris. Dengan memiliki kelima hal tersebut, maka seorang pria telah dinyatakan sempurna dalam menjelan hidup. Adanya kelanganan dapat menciptakan kenangan batin yang akan mengusir energi negatif dalam dirinya maupun tempat tinggalnya. Burung perkutut memiliki sarana pencipta kepuasan batin bagi pemiliknya suara anggunannya yang mertu mampu memberikan suasana tenang teduh dan membawa kebahagiaan seolah-olah dapat menghubungkan para penikmatnya dengan alam semesta secara langsung sejak zaman dahulu Burung perkutut lokal memang sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. -hal Banyak mitos tentang burung perkutut yang menjadi cerita turun temurun di masyarakat Bahkan terkadang sampai membuat sebagian orang takut untuk memelihara burung perkutut Karena terpengaruh oleh cerita-cerita mistis tentang burung ini Tapi bagi orang yang percaya pada tuah KAI perkutut Keturangan, justru akan mencari burung perkutut dengan keturangan tertentu untuk dipeliharanya. Sebab mereka yakin dengan memelihara burung perkutut dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dari banyaknya mitos tentang perkutut lokal, ada beberapa mitos yang sangat melegenda di masyarakat dan menjadi cerita turun temurun. Ada sebuah keilmuan yang hampir tidak diketahui banyak orang, yaitu tentang adanya ilmu pelet perkutut putih. Pelet, pemikat, atau matra cinta merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk memengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. istilah pelet biasanya digunakan secara khusus untuk merujuk pada ilmu atau praktek mantra cinta di daerah Jawa atau di Indonesia pada umumnya Di berbagai budaya sepanjang sejarah manusia sebenarnya telah ditemukan beragam bentuk praktek mantra cinta Meskipun memiliki nama berbeda tetapi tujuannya sama Yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran tradisi mistik dan spiritual merupakan konsep universal meskipun ditempuh dengan metode-metode yang berbeda setiap masyarakat yang meyakini adanya kekuatan gaib pastilah mereka mengenal berbagai ilmu spiritual termasuk ilmu yang fungsinya untuk percintaan seperti ilmu pelet pelet bisa bikin lengket Pelet dipercaya bisa membuat seseorang gelisah hingga jatuh cinta. Meski begitu, cara kerja pelet sulit dipahami. Dengan menggunakan ilmu hitam atau ilmu gaib, pelet ini disebut mampu mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Di Indonesia sendiri, konon ada berbagai jenis ilmu pelet, bahkan ratusan. Jenis ilmu pelet mulai dari yang kuno sampai yang modern. Banyak yang tidak mengetahui dampak mengerikan dari ilmu pelet berkutut putih aliran hitam. Ilmu hitam atau tenun secara umum biasanya merujuk pada penggunaan kekuatan gaib atau sihir untuk tujuan jahat dan egois sehubungan dengan dikotomi kiri dan kanan ilmu hitam adalah lawan atau kebalikan dari ilmu putih jadi ilmu hitam bisa dibilang merupakan aliran kiri yang bertentangan dengan ilmu putih yang menufatkan ilmu gaib untuk kebajikan di zaman modern beberapa orang menganggap bahwa definisi ilmu hitam telah diputarbalikkan oleh orang-orang yang mendeskripsikan sihir atau ritual tertentu yang mereka tentang dengan mencapai sebagai ilmu hitam. Ilmu pelet perkutut dengan aliran hitam mampu membuat laku atau korban kesulitan rezeki. ajian atau ritual ilmu pelet perkutut merupakan ilmu pengasihan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan asmara. Ilmu pelet perkutut, adalah sebuah sastra lisan berupa ajian dan mantra yang kerap digunakan untuk memikat hati lawan jenis yang dicintai Mantra jenis ini banyak berkembang di masyarakat jawa dan sudah terlupakan bahkan sudah banyak ahli spiritual yang tidak mengetahui meski termasuk ilmu kuno eksistensi ilmu katuranggan masih terus berkembang hingga saat ini menurut pakar spiritual yang tidak mau sebut namanya Ilmu pelet perkutut terbagi menjadi dua Hitam dan putih Yang membedakan ilmu pelet perkutut hitam dan putih Itu melihat proses ritualnya Ilmu pelet perkutut dari golang hitam Akan mengenai target cara langsung berbeda Dengan ilmu pelet perkutut putih aliran putih Yang pertama perkutut putih lokal alam Atau yang sering disebut dengan misi manuk Perlu dicatat terdapat efek samping dari penggunaan ilmu pelet perkutut putih yang harus diwaspadai para penggunaannya 1 hilang akal sehat menggunakan ajan ilmu pelet perkutut dari aliran hitam sehatlah berbahaya karena bertampak buruk pada mental dan spiritual bisa membuat ilmu pelet perkutut tersebut itu menjadi gila atau hilang akal jika salah dalam penggunaannya itu bisa membuat sukma pelaku dan korban terganggu 2. rezeki sulit selain membuat gangguan jiwa pelaku dan korban dari ajian pelet perkutut putih akan membuat rezeki semakin sulit sudah menjadi rahasia umum kalau semua pelet yang beraliran hitam itu efek sampingnya membuat seret rezeki urusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau ekonomi akan tidak lancar di sisi lain, urusan asmara semakin baik. Berlaku untuk semua agama. Pelaku yang mengamalkan ilmu pelet berkutu putih akan malas untuk melaksanakan ibadah. Entah kenapa seperti itu, kami masih mencari tahu penyebabnya. Karena hal ini hanya berlaku untuk seseorang yang sebelumnya rajin beribadah. Pesan kami untuk jangan tergoda dengan jalan pintas menggunakan ilmu pelet perkutut seperti ini. Menurut kami, masih banyak cara lain yang mampu membuat idaman hati tergila-gila. Syarat mengamalkan ilmu ini adalah harus memiliki burung perkutut putih lokal alam atau yang sering disebut dengan mistikkan manuk. manu. Perkutut putih lokal alam adalah salah satu perkutut katurangan kasta tertinggi yang merupakan burung peliharaan perkutut ini dipercaya memiliki multifungsi yaitu untuk menaikkan derajat pemiliknya untuk kewibawaan mendatangkan keberuntungan keberkahan hidup ketentraman perkutut yang disebut dengan mestikan manu ini sangat sulit dijumpai karena biasanya jarang berkeliaran seperti perkutut lain pada umumnya dan lebih suka terdiam diri di tempat angker seperti makam- makam keramat Perkutut ini sifatnya sangat pemilih, sama seperti pustaka atau pulung yang akan memilih sendiri siapa yang akan diikutinya. Untuk mantra ilmu pelet perkutut putih ini akan kami sampaikan apabila ada seribu subscribe di video ini dan seribu permintaan di kolom komentar.